frek for for Mas konsep, Yang mana? Aduh, nggak ngangkut lagi. Lah mana gambarnya, Mas? Buat ketemu cepet, cepet lah, Kak Cometo. Oh, iya, ya. Nah, ini nggak ke sana lagi. Ya. <laughs> Penyelamatan Mbak ini di bawah nyangkut. Pelan-pelan aja, Mas. Selamaan. Selamaan. Iwan suruh nyerem, Iwan mana sih Iwan? kecil ini kecil ya? kecil ya? nah itu kok, angkat itu nah, nah, nah nah sip, sip, nah ya babon cuy babon babon di bawah nyangkut bawah nyangkut kelamaan nganin hp ini mau kemana ke. mau turun wow sedih uh, ini direkam juga ini turun wah oh, jerit sini ada benangnya sini kita yang pegang Mas satu takut terlemping sini sini itu benang sini udah udah biarin lebiarin mana cepatnya mana satunya Kilo. ini nih baru nih pasukan berani mati nih udah udah tiga kali iya. mocel nyangkut juga masih diturunin iya kan anjrit anjir itu masker buka dulu masker itu basah lempar penyelamatan babon cetek ini emang ya, Dijuang nih tuh, mantap, Mata, Wah iya cetek itu ya, mas. Apa itu patok? Ada ikannya? bro boset wow, deh itu ikan loh lihat ketua wuhh wow, marah dah nih kali PM, kali PML kali PML nih kalau mau nyari lele banyak banget di sini asal mau Ada ikannya mas? Sudah lepas kayaknya Lepas Wah Terus banget airnya Itu diraba-raba pakai kaki Ketendang arus maju, maju dikit, maju dikit mas Orang kata saya yang pegang benangnya tadi Wan. Iwan Iwan Wah itu cetek. Ush. Silem, Bro. Anjrit. Ada. Udah gak ada. Udah kagak ada. Harusnya tetap padat sih. Ada, kok aman sih? itu Tuh tuh tadi di belakang Di belakang nenggak Ada masih ikan Nah iya disitu-situ tadi kelihatan Eh apa sampai ya Hah Apanya tembus Nah iya itu ikannya tuh Tuh kan Di kata masih ada Mantep bro Pohin-pohin <tuh>. Gila Gila Pasukan berani mati. Terpaksa ceburin. Mobil-mobil berapa kali? Awas itu pasti nyangkut, itu nyangkut apa itu mas. Pegang aja pegang ikan nah. Kecil sih yang kena, yang kecil lolos. Onjrit, oh, onjrit, onjrit, onjrit, mantap ini mantap, mantang mundur. set deh tuh. Kangkang juga nih. Set tuh. deh. Biasa. Luar biasa. Dah, ya. Dah, matiin, matiin. matiin. Luar biasa, luar biasa, tuh. Luar biasa, bebon, bebon coy, bebon, bebon, luar biasa tuh, luar biasa, ketuk keting, push, antar kanto.